Ini mudah bagiku. Inilah barang. destroyed a turret itu guys ya kayak gini lah ganasnya kaleng dan pada akhirnya ya kan nah, itu udah sebelah skill dan lima asis kita lihat yang jpn rupiah kau pikir kau bisa pergi ke mana Ini mudah Oke okay, 12-13 okay. mm. <laughs> monster kill Your team destroyed cepat tanpa dan Pulang <simewa> hmm, ah. mulai emosi mulai ya. The Inilah panahku, cepat, tanpa suara, dan tepat. Turret. Yeah. That's, that's yeah. Yeah. Semoga cahaya bulan selalu Sampai Kau ni, ni orang tak ada tua, tak tinggi, tak tinggi, ni orang tak ada tua, tak tinggi, tak tinggi, ni orang